Para hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin ala wa bihi nasta'in alal umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala wa mursalin sayidina wa maulana wasohbihi wa ajmain amma ba'du. Yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bagai ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan di acara yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Lukman Hamdani MEI selaku CEO Wakaf Milenial, semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Yang terhormat narasumber Bapak Nurhayin Muhdor LCME yang telah hadir pada acara webinar hari ini, semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar Wakaf Milenial, Wakaf Energi Panel Surya Masjid Istiqlal untuk masyarakat Indonesia. Semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum acara webinar ini dibuka, perkenankan saya Sri Martiana sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat sambutan, yang kelima pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang keenam sesi foto, dan yang terakhir penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca Suratul Fatihah. Semoga pada hari ini, acara pada hari ini diberi kelancaran dari awal hingga akhir. Al-Fatihah. Oh, Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Nur Sakinah Nasution. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. <tuh> <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzina amanu La tubatilu La tubatilu sadaqatikum Bilmanni wal asa Allazi yunfiqu nasi di iman Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti perasaan penerima Seperti orang yang mengumpatkan hartanya karena ria atau pamer Kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin Yang di atasnya ada debu Kemudian batu itu dikumpah oh, hujan lebat maka tinggallah batu itu maka tinggallah batu itu licin lagi mereka tidak memporok apapun dari apa yang mereka kerjakan mereka tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir Allahul Azim Warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Baik, selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Aku semua dan tak saya Bapak Dr. beliau waktu dan tempat. banyak masri Apakah suara kami terdengar masih Terdengar, Pak. Oh, ah, jelas warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nasta'inu wa nastaghfiruh Segala puji bagi Allah yang hari ini mengisirkan kita untuk bermuajah, bertatap muka dalam dunia Zoom, dalam ka, diskusi sharing uh, terkait wakaf energi. Mudah-mudahan kita semua, Bapak-Ibu semua selalu dinaungi oleh Allah, selalu diberikan kesehatan panjang umur, muarizki, dan jauhkan dari berbagai penyakit. Baik itu ya, penyakit yang dan batin. mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi kita dari berbagai bencana. Baik itu bencana yang terlihat ataupun tidak terlihat. Salam Allah, salam. Mari kita kirimkan kepada pemimpin abadi kita yang akan memberi syafaat. Yang menurut yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang rindui, yang didambakan, yang akan mendapatkan syafaat karena lagi-lagi tidak ada nabi dan rasul yang akan bisa memberi syafaat kecuali beliau, ya. mohonlah kita termasuk umatnya yang diri dan dicintai oleh beliau. Sebelumnya kami ucapan terima kasih kepada tim Wakaf Nanyal Mbak Suri, Baiga, Mbak Kina, terima kasih yang sudah all out dan juga terima kasih juga kepada pemateri kami yang luar biasa Pak Kiai Kiai terima kasih. Mohon maaf, uh, agak mundur sedikit, uh, Pak Kiai. Tadi memang uh, apa? Uh, tadi memang kami sebenarnya sudah standby dari jam 8, gitu, cuma karena ada yang masuk ada yang keluar gitu. Mungkin karena weekend ya, weekend, weekend. Jadi mohon maaf, bila uh, tak sesuai ekspektasi, uh, Pak Kiai. Mohon maaf gitu, Tapi mudahan. Uh, segala pencerahan ilmu pengalaman pak Kyai uh, Hayim terkait wakaf energi masjid ini bisa mencerahkan kita gitu karena lagi-lagi uh, wakaf ini sekarang sudah mulai beragam ya bapak ibu ya gitu tidak hanya dulu orang kenal 3 M ya masjid, musola, makam, madrasah tapi sekarang sudah beranjak inovasi dan apa ya, uh, kreativitas ya, termasuk uh, apa wakaf panel surya yang telah diterapkan Mas Istikal. Dan juga kami ucapkan terima kasih peserta yang sudah join di waktu-waktu senggang, istirahat, weekend-nya. Mudah-mudahan Allah SWT membalas apa ya, membalas segala lelah, segala apa aktivitas Bapak Ibu yang hari ini ya oleh uh, Allah. memang uh, terkait wakaf energi menjadi menarik ya uh, Bapak Ibu semua karena memang di IG 20 yang kemarin di Bali memang sekarang itu memang sudah mulai fokus orang ke, apa back to nature, kembali ke alam gitu. Sekarang orang sudah mulai memanfaatkan teknologi alam seperti panel surya atau panel surya berarti lebih ke matahari ya. Karena memang Jakarta kan Bapak Ibu pasti tahu agak panas ya, kecuali malam. Tapi malam pun kadang kalau nggak ada kayak pasangin itu agak panas gitu. Jadi kalau apa, energi yang ada tidak dimanfaatkan ketika siang hari itu sangat disayang uh, disayangkan sekali gitu dulu mungkin orang tahunya pembangkit listrik tenaga air PLTA juga ada juga uh, pembangkit listrik tenaga uap PLTU bahkan uh, ada juga pembangkit listrik tenaga ini ya uh, apa nuklir gitu Cuma memang untuk yang soft untuk saat ini mungkin uh, apa pembangkit listrik tenaga surya gitu nah ini uh, apa bisa menjadi role model mungkin di tempat bapak ibu uh, di masjid, masjid gitu karena memang jangan sampai uh, operasional masjid itu terbebankan uh, terhadap listrik gitu, gitu. Uh, walaupun itu sebetulnya sudah kewajiban juga tapi bagaimana ada inovasi entah itu dari DKM entah itu pengurus lembaga wakaf atau apapun gitu uh, untuk kali ini uh, insya Allah segala dana yang akan diindikan insya Allah akan kami apa ya akan kami distribusikan ke saudara-saudara kami ya saudara-saudara kami seiman setanah air yang di Cianjur ya gitu. jadi uh, bila bapak ibu berkenan untuk sertifikat itu nanti insya Allah dananya akan kami uh, distribusikan ke uh, ke saudara-saudara kami yang di Cianjur yang mungkin senin kemarin uh, apa ya uh, diuji diuji oleh Allah dengan dengan cobaan yaitu gempa bumi ya, yaitu sekitar 5,6 Sekali gitu, bahkan kami dapat update dari uh, apa hmm. saudara kami, dapat dari tetangga kami. Cianjur itu memang sampai tadi subuh pun, Masya Allah, uh, diguncang juga gitu. Itu beban luar biasa gitu. Jadi, ya, sudah saatnya kita watawan, Allah beri ya, setidaknya kalau kita tidak bisa memberi apapun, minimal doa ya, Bapak Ibu. Ya, karena uh, siapa lagi yang bisa menolong bangsa ini? Kalau kata BJB, selain bangsa kita sendiri gitu untuk saat ini kita mengerahkan apapun baik yang materi dan, dan dan non materi mudah-mudahan uh, saudara kita yang Cianjur yang terkena musibah entah itu luka atau meninggal mudah-mudahan uh, Allah beri kekuatan kesabaran gitu mudah-mudahan yang meninggal Allah sahikan yang luka Allah segera sembuhkan yang sedang trauma atau apapun Allah segera, uh, Allah segera pulihkan nah mudah-mudahan segala amal jariah yang Bapak Ibu hari ini diinikan ke kami, insya Allah akan menjadi ladang amal ibadah di umiul cimah nanti. Uh, Bapak Ibu, uh, wakaf energi udah menjadi suatu hal yang apa ya uh, sekitar lima uh, tahun ini sudah mulai familiar gitu. gitu. Kami dulu mulai ininya uh, ber, uh, mulai apa uh, mulai banyak Wakafnya itu mungkin dari BWA Badan Wakaf Al Qur'an gitu. Nggak, akhirnya uh, masih tista membuat robosan luar biasa ya. dengan kolaborasi uh, dengan berbagai stakeholder ya. Nggak itu dari kemenak ataupun gitu. membuat keberakan gitu. Mungkin bila bapak ibu uh, ada waktu ke Masjid atau apa, itu memang luar biasa gitu. Uh, jadi sudah sudah sudah apa? Sudah mulai beralih fungsi gitu. Sekarang kan untuk saat ini kita tenaga uh, listrik masih menggunakan batu bara, Bapak Ibu ya. Jadi suatu gebrakan luar biasa dari Masjid Istiqal sudah menggunakan pembangkit uh, listrik tenaga surya gitu melalui matahari. Dan ini bila diterapkan ke Masjid Indonesia, gitu. ataupun rumah ini gebrakannya pasti akan luar biasa Bapak Ibu gitu. Apalagi wakaf itu kan uh, apa ya uh, kebaikannya yang abadi gitu mungkin bila kebaikan bapak ibu tidak dibahas hari ini mungkin nanti dia mengkiam dan nanti akan ada pembaruan yang lebih lanjut dari uh, pakai Hayun Mudar gitu karena lagi-lagi jangan sampai masjid ini mohon maaf saklek hanya di, terkait operasional ya operasional itu mohon maaf hanya untuk kebersihan saja terus untuk bayar listrik gitu harus ada inovasi-inovasi perubahan gitu seperti masjid Istiklah seperti masjid uh, seperti masjid di Jogja itu masjid uh, apa masjid Jogjarian jadi memang harus perubahan biar umat itu merasa dekat dengan masjid gitu. Jadi kita memang punya rumah tapi kita punya rumah selain rumah kita yaitu rumah Allah gitu. Jadi bagaimana masjid ini bisa uh, apa berfungsi sebagai hal yang luar biasa dengan adanya wakaf energi ini gitu. Jadi orang merasa nyaman merasa tenang jadi mohon maaf masjid ini bukan hanya sekedar ibadah aja ya kalau ibadah sudah pasti ya ibadah madu sholat ngaji jika tapi banyak hal-hal yang seperti bisa dikembangkan gitu mungkin bila bapak ibu tahu uh, apa uh, wakaf al azhar pun itu bermula dari pengajian-pengajian ya yaitu pengajian-pengajian hingga hanya dari masjid ke masjid atau, hingga ini bisa membuat lembaga yang luar biasa gitu sebagaimana subangsi apa Al Azhar terhadap umat nah ini pakai Ayin pun memang lulusan sana beliau nanti bisa ditanya-tanya pun gitu jadi luar biasa gitu jadi di waktu yang sangat baik ini Bapak Ibu silahkan menggali ilmu pengalaman beliau terkait wakaf energi di masjid mudah mudahan kita semua bisa mencontoh minimal akhinya amati, tiru modifikasi minimal kalaupun tidak besar besar kecil dulu gitu untuk masjid untuk masjid kita lah mengkamset kampung tidak apa, mesin kampung, mesin kota, kabupaten nggak apa-apa kita setidaknya bisa uh, belajar dari uh, apa mesin gitu. Sekarang kan kita memang uh, kembali ke go green ya, go green kembali ke apa ya, kembali ke hijau-hijau. Nah, Wakapoldesa ini masuk go green juga ya? Bagaimana emisi sudah mulai berkurang lagi? Tentu saja Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Hayim Abdul sebagai pemateri. Bapak Ibu mudahan uh, kita semua Uh, apa bisa menyerap uh, ilmu pengalaman uh, beliau terkait wakaf energi di masjid istiqlal itu saja dari kami kurang lebih mohon maaf walaupun ilah wa kalau yang benar itu datang dari allah kalau yang salah itu datang dari diri pribadi kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas sembutannya sebelum kita memasuki acara inti izinkan saya untuk membacakan cv singkat dari narasumber pada hari ini beliau adalah bapak Nurhayin Mohdor LCME Direktur Wakaf Istiqlal lahir di Purworejo tanggal 8 Juli 1976 alamat Jalan Persahabatan Nomor 77 Cipedak nomor HP 0812 29 11 96 52. Email beliau yaitu hayin2017@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau adalah di Pesantren Al-Iman Purworejo, Al Ajar University Cairo Islamic Studies, Universitas Trisakti Jakarta, Magister Islamic Finance. Pengalaman organisasi beliau di bidang pendidikan dan sosial yaitu pengasuh Pesantren Al-Aqausar Lahat Sumsel 2008. Wakil Ketua LWPNU 2008, Stab Surya PBNU 2006, dan Wakil Ketua PCNU Mesir tahun 2022. Bidang kehususan beliau yaitu pikimu Muamalah, zakat, dan wakaf. Demikian sipi singkap beliau yang sangat luar biasa dan sangat meng menginspirasi bagi kita semua. Baik langsung saja, untuk pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nurhayin Mohdor LCME, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini sudah open share ya Mbak Sri ya? Sudah pakai, silakan. silakan. Oke, oke, Ya. <tuh> Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi yeah. yeah. wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa wa rahmatullahi wabarakatuh wa wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Ya, pertama yang saya hormati teman saya sebetulnya ini saya belum belum pernah ketemu ya Dokter ya, okay. Loman Hamdani MII ya, ya okay. hanya kita di saling teleponan saling WA tapi belum pernah ketemu itu di satu satu kiatan yang luar biasa ini terima kasih Pak Dokter Luqman Hamdani lanjutnya teman-teman wakaf milenial. tadi belum disebutkan ya. memang belum kenal nih sebetulnya ini. Tapi nampaknya ada beberapa anggotanya ini yang saya kenal. Ya. Salam bagi salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kita sharing aja ya. Uh, sharing uh, tentang wakaf energi. Wakaf energi itu memang tadi sudah disebutkan, disampaikan juga oleh Dr. Lokman. Ini hal yang baru, tapi sebetulnya bukan baru. Dalam artian, tidak ada dasarnya. Justru wakaf energi itu, wakaf yang pertama kali, ya. Artinya, kalau saya, nanti ingin saya lihat, perlihatkan ini. Ya. Eh, kalau kita lihat model wakaf produktif pada awal-awal dikenal wakaf oleh oleh eh, agama Islam ya. Itu ketika misalnya sahabat Utsman membeli sumur, membeli sumur ar dari orang Yahudi di Madinah pada saat Nabi dan para sahabatnya tinggal di Madinah. Nah, sumur ini tentu nanti kita akan ulas kenapa kemudian sumur yang muncul nanti ada kaitannya dengan energi. Energi ternyata juga salah satunya adalah sumur karena sumur itu adalah sumber air ya, sumber kehidupan. Nah, kalau kita berbicara wakaf memang Intinya adalah wakaf itu harus produktif. Tadi sudah disinggung misalnya kalau wakaf itu yang kita kenal selama ini hanya 3M, Masjid, musola, Madrasah, itu pun sebetulnya harus produktif, bukan bukan barang yang mati. Karena kalau kalau itu tidak produktif, artinya tidak bermanfaat, maka itu pasti ada, ada suatu yang pengelolaannya itu pasti tidak... Tidak baik, kan gitu. Oleh karena itu, dari sisi substansi wakaf itu memang harus produktif, harus dia lebih sustain pengelolaannya. nah Sumur yang dulu ceritanya ketika pada saat-saat Nabi Hijrah kemudian sudah ada kehidupan dan di Madinah dilanda krisis, Tentu krisisnya dulu mungkin hanya sebatas eh, apa, kekurangan air, kemudian orang-orang saling membutuhkan air yang tidak tidak ada orang Muslim yang bisa eh, membuat sumur. Tapi sebetulnya ya okay. so, yeah. maaf boleh di slide show ditampilkan penuh. Mohon maaf. Oke. Okay. Uh, okay, ya? Ah ya sudah pakai ah, okay. okay. ya, Pak Oke. Terima kasih pakai. Oke okay. ya. Yeah. Ya, jadi dulu ketika hanya berbicara kekurangan air untuk rumah tangga itu sebetulnya sudah ada krisis energi karena waktu itu di Madinah memang ada musim-musim yang paceklik, ya musim kering yang tidak ada air ya Nah kemudian itu yang menjadi dasar dasar Kenapa itu energi air ini penting. Memang dulu sederhana, orang tidak punya air karena tidak bisa membuat sumur. Atau ketika membuat sumur, dia mahal. Itu kira-kira. Maka kemudian, dalam kondisi seperti ini, Nabi sudah tahu sebetulnya kekelisahan para sahabat, kekelisahan orang-orang Muslim. Kemudian Nabi menyampaikan, وَمَنْ يَحْفِرْ raumah falahul jannah. Barang siapa yang bisa membeli dengan hartanya sumur Roma yang milik orang Yahudi itu, maka dia akan e, diberikan pahala surga. Ini langsung to the point Nabi itu. Artinya ketepunya ada dua. Satu spesifik membeli sumur di rumah milik orang Yahudi, yang kedua kemudian dia dipastikan dapat pahala surga. Itu janji Nabi. Artinya, sudah tidak berlaku umum lagi. Kalau biasanya, misalnya, kalau dalam dalam hadis yang lain, misalnya, hanya barang siapa yang ber berinfak, maka dia dapat pahala. Maka, barang siapa yang menafkahi hartanya dapat pahala, tidak. Ini spesifik. Langsung belilah sumber itu dari orang Yahudi. Nah, ini artinya dari sisi filosofi ini, kemudian memang kondisi yang secara politis memang memang harus dilakukan karena kebetulan sumber orang Yahudi ini kebiasaan orang Yahudi ini memang menjual airnya kepada orang-orang yang justru dia sangat miskin, tidak punya hara, tidak punya uang untuk membeli Nah oleh karena itu dengan, dengan ide yang sangat cemerlang maka Nabi kemudian berupaya untuk membeli meskipun dengan cara yang lain itu yang pertama, yang kedua tentu sumber kehidupan Bagaimanapun juga waktu itu tidak ada kehidupan sama sekali, mungkin hanya sekedar untuk rumah tangga. Tapi lebih besar dari itu, air itu bisa untuk mengaliri semua jenis perkebunan dan pertanian. Nah akhirnya dengan dengan Nabi bersabda seperti itu sebagai seorang yang sebagai seorang yang peka terhadap terhadap apa ya lingkungan, peka terhadap kebutuhan masyarakat Muslim, peka terhadap misi dari kenabian itu Utsman yang kebetulan memang orang yang mampu ya kemudian ya paling utama paling pertama dia bergegas untuk segera mendatangi orang-orang orang Yahudi yang punya sumur itu nah artinya konteksnya adalah kalau kemudian nabi saja menyampaikan seperti itu kemudian kita generasi milenial ya sudah tahu filosofi Tahu dasarnya, kemudian tahu misinya itu mestinya hampir sama dengan Usman tadi itu. Nah kemudian Usman langsung datang ke orang Yahudi ingin membeli sumur itu. Ya tentu sebagai sebagai orang Yahudi tidak mudah langsung melepas sumur itu, karena itu memang menjadi mata pencaharian orang Yahudi. Nah karena, karena kemudian eh, dibucuk oleh sahabat Usman, bahwa pada saat sumur itu belum dilepas, ya, memang kemudian orang Muslim masih membutuhkan sumur itu. Nah, pada akhirnya yang kemudian sumur itu akhirnya juga dilepas oleh orang Yahudi, sehingga mutlak menjadi milik Utsman. Nah, pada saat sumur ini milik orang Yahudi, orang-orang di Madinah itu membeli air, membeli air, dibeli airnya, tapi pada saat sumur ini sudah dipunyai oleh sahabat Usman. Semua orang yang membutuhkan, baik muslim maupun non-muslim, itu dibebaskan, tidak membayar sama sekali. Inilah infak sebetulnya yang sangat penting sekali dalam Islam. Akhirnya orang berbondong-bondong mengambil air ini. Tidak hanya untuk rumah tangga, tapi kemudian juga untuk kebutuhan pergubunan, kebutuhan pertanian, dan sebagainya. Dan singkat ceritanya yang ingin saya katakan, bahwa hasil dari sumur ini, ini kemudian bisa untuk mengairi perkebunan. Yang yang juga salah satu kebun itu adalah milik Usman sendiri yang diwakafkan untuk kaum muslimin. Jadi kebun yang tadinya sempit, tadinya kecil, kemudian dia menjadi besar, menjadi luas. Sehingga e, buah-buahan yang dihasilkan dari kebun ini kemudian terus dikumpulkan-dikumpulkan, yang akhirnya kemudian disimpan hasil dari kebun ini di di sebuah perbankan di Saudi. Ini gambar di atasnya adalah gambar bank penimpan hasil dari kebunnya sahabat Usman dan atas wakafnya sumur Usman ini sertifikatnya ditaruh di bank ini masih atas nama sahabat Usman bin Alfan. Nah kemudian dari hasil eh, apa, apa efisiensi uang dari kebun itu yang ditaruh di bank kemudian diinvestasikan salah satunya adalah hotel ya gedung atau hotel gedung di Madinah. Ini kalau kita baca wakaf Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu Al-Mashru' Mabna Sukna Tijari wakaf Sayyidina Utsman gedung apartemen atau hotel ya di Madinah. Ini bermula dari sumur tadi yang kira-kira dulu harganya 20 dinar ya. Kemudian menjadi produktif begitu besar. Nah, ini artinya dari sisi sumber, sebagai awal dari wakafnya istana Usman, kemudian menjadi, menjadi gedung, dan itu sekarang dipakai, dan hasilnya terus mengalir. Terus artinya dari sisi pahalanya pasti mengalir, kemudian dari sisi... E, Benefitnya terus e, berkembang, terus inilah yang kemudian menjadi role model ya. Waka produktif pada zaman Nabi tidak secara produktif, tapi juga secara filosofi e, pemanfaatan sumber air sebagai energi pada saat itu karena matinya kekeringan. Nah, kemudian ini juga salah satu contoh juga, ini e, misalnya. Ini pertanian, ya. Ini pertanian saya ambil dari beberapa orang yang kebetulan pernah ke sana. Ya, ini pertanian di Mesir. Ini juga dari wakaf, artinya wakaf produktif dari pertanian di Mesir. Memang terkenal wakafnya, ya, di samping memang dulu ketika masa-masa apa namanya dinasti Fatimiyah yang memang tanahnya banyak ya kemudian hampir menguasai pertanian di Mesir juga salah satunya adalah wakaf Mesir. Kemudian ini masih ada hotel di Mekah ya. Ini namanya hotel hotel Bukak Asy, wakaf Habib Bukak Asy. Hotel ini adalah salah satu wakafnya orang Indonesia yang tinggal di Mekah namanya Habib Bukat Asy. Nah, sampai sekarang juga masih berdiri kokoh dan hasilnya atau apa namanya? hasil dari pemanfaatan wakaf ini salah satunya adalah ketika ada orang Aceh haji ke Mekah, dia diberikan uang saku dari hasil hotel ini. Kalau tidak salah kurang lebih satu orang itu 1.500 riyal. Ini memang sudah menjadi pesan dari Habib Bukhari bahwa nanti wakafnya itu agar diberikan kepada orang-orang aceh yang pergi haji. Nah kemudian ini di, masih di Mesir juga ada Bang Faisal yang kemudian menjadi salah satu wakaf produktifnya di sana. Nah tentu uh, masih banyak lagi ya belum uh, kalau kita berbicara di Kuwait kemudian di apa namanya di <tuh> Mesir, kemudian di Amerika juga ada, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di negara Asia juga banyak, ya. Di Indonesia nanti, ya, mungkin kita nanti bisa diskusi kenapa. Kemudian, Indonesia yang mayoritas Muslim belum bisa, apa namanya, sama dengan negara-negara Timur Tengah. Kalau kita berbicara di Thailand, sudah ada mall, ya, ada mall berbasis wakaf namanya ASEAN Mall di Malaysia sudah ada Pasar Mall di Singapura sudah ada Property Mall nah itu salah satu apa na, contoh wakaf produktif yang ada selama ini yang dikembangkan nah kemudian kenapa harus wakaf energi atau renewable energy ya tentu kalau kita melihat sekarang ini misalnya energi listrik yang umumnya dipakai masyarakat Indonesia kan semua dari tenaga listrik ya yang menggunakan bahan bakar fosil. Nah, tentu ini ada dampak negatifnya, itu menghasilkan rumah kaca sehingga menambah konsentrasi gas rumah kaca ini kemudian penyebab peningkatan suhu bumi dan pemanasan global. Ini juga tidak main-main karena kalau kita tidak tidak menjaganya, tidak menguranginya dampak ini maka kemudian dampak bahaya dampak, ah, uh, dampak alam mana? yang juga Dan sangat juga besar, sangat ya. besar ya. Ya. mulai mulai kebanj kebanjir, banjir tanah longsor uh, uh, suhu panas tadi disampaikan oleh pak Dr. loman hamdani itu sangat besar sekali oleh karena itu uh, apa namanya memprogramkan satu satu perencanaan yang hasilnya lebih lebih besar itu juga tidak kalah pentingnya dulu Usman bangun sumur akhirnya menjadi menjadi perekonomian menjadi hotel yang luar biasa tapi kita menjaga agar jangan sampai bumi rusak ini juga menjadi bagian terpenting juga itulah kenapa kemudian ada wakaf energi nah tentu dari dari sisi ya dari sisi apa namanya bahaya dari pemanasan global ini yang kemudian menjadi menjadi pemikiran kita sebetulnya agar kita juga menjaga kerusakan lingkungan kerusakan alam karena kerusakan bumi alam baik di laut maupun di darat itu karena sebab manusia nah itu ternyata dampaknya sangat luar biasa itu yang menjadi uh, filosofi kemudian kita punya wakaf energi itu <tuh> memang wakaf energi tidak hanya soal uh, apa namanya uh, soal uh, apa namanya panel surya tapi juga energi itu ada ada air ada transportasi limbah sampah uh, hidup sehat dan sebagainya itu menjadi menjadi punya uh, isu yang yang yang sekarang harus digalakkan bagi kaum kaum milenial saya kira itu itu menjadi salah satu faktornya. Nah kalau kita melihat ya melihat di istiqlal itu konsep Masjid istiqlal baru atau new istiqlal itu itu masjid betul tadi kata pak lukman memang istiqlal itu setelah dibangun dan bukan setelah direnovasi sebetulnya. Sejak awal itu sudah mendesain konsep mas, uh, apa namanya, arsiteknya itu memang sudah ramah lingkungan sebetulnya. Uh, dia dibangun dengan gaya arsitek modern, menggabungkan antara arsitek timur Tengah dan arsitek Barat, dan kemudian disesuaikan dengan daerah tropis yang minim biaya, karena semua itu dulu tidak ada pintunya. Materialnya juga material yang dipakai, eh mungkin tapi dengan kekuatan yang tahan ber, ber, ber, beribu-ribu tahun kira-kira begitu dulu pada awalnya. Nah, kemudian kita tinggal menjaganya. Nah, oleh karena itu Istiqal sebagai masjid mungkin tidak mestinya tidak hanya Istiqal nanti diceritain juga begitu. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah. tentu ada tempat pendidikan, tempat pemberdayaan umat, tempat sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, harus dijaga dengan dengan konsep yang lebih, lebih sustain. Nah, istiqlal itu memang kemudian mengusung green building, bangunan hijau yang memanfaatkan panel tenaga Surya untuk menggunakan kebutuhan listriknya. Tadi salah satu eh, daya listrik itu memang cukup besar, di samping memang besarnya biaya listrik, dan juga tentu tadi ada ada konsep Green Building tadi itu nah kemudian istiqlal sekarang sudah ada 500 unit modul solar dengan kapasitas masing-masing sebesar 325 peaks ya Nah kemudian energi ini bisa mengurangi minimal 16% dari total kebutuhan kalau istiqlal kalau sedang full ya kalau sedang full semua semua on ya mulai ada kegiatan skala besar, misalnya yang paling besar itu misalnya pas dua uh, pas Idul Fitri misalnya, itu sampai 5.000 MW kapasitas listriknya. Karena Istiqal tuh baru punya sekitar berapa 1.330 kVA, itu tentu masih membutuhkan PLN tambahan kalau pas saat, saat, uh, saat Idul Fitri begitu, masih ada support ya pasang. UPS segala macam itu masih tambahan sehingga memang masih kurang artinya dengan dengan seperti itu uh, uh, istikal pasti membutuhkan energi terbarukan tadi itu seperti panel surya. Nah kemudian solar panel ini yang yang tadi dipasang 540 model solar itu sekitar memenuhi 150 KWP atau setara dengan 115 unit rumah dengan daya 1.300 Watt. Ini kapasitas yang kita punya di Istiqlal ya Bayangkan, 115 unit rumah dengan kapasitas 1.300 Watt. Itu artinya kalau dengan adanya panel surya, itu sama dengan kita mengurangi emisi karbon sekitar 119 ton per tahun atau kira-kira setara dengan menanam 4.400 pohon per tahun. Kalau kita konversi dengan fisik, misal dengan bentuk lain, misalnya ada wakaf uh, reboisasi, misalnya menanam 4.400 pohon itu butuh berapa hektar? Nah, kemudian akhirnya dengan konsep seperti itu, istiklal mendapat penghargaan ya dari dari internasional finance corporation atau World Bank kemarin beberapa uh, bulan yang lalu. Jadi tidak, uh, uh, jadi setelah itu sudah dipantau oleh oleh World Bank uh, tentang greenness-nya itu. Uh, tentu di samping itu juga ada penghargaan dari MUI sebagai masjid yang ramah lingkungan nah itu artinya konsep sekarang yang nah teman-teman saya kira memang itu menjadi menjadi filosofi menjadi kenapa kemudian kok wakaf energi eh, tidak hanya kita hanya beli solar eh panel solar tapi kemudian memang eh, kita harus tadi oh, menjaga keutuhan alam ini harus seimbang apalagi kita negara Indonesia itu di harus punya komitmen, tadi disebutkan oleh Pak Lokman, bahwa setelah hasil dari G20 tadi, Indonesia harus punya komitmen serius untuk mengurangi karbon. Nah, Tentu ini yang menjadi, menjadi menjadi spirit kita. Nah, Nanti tidak hanya istiklal, istiklal hanya sebagai contoh saja. Mungkin nanti setelah istiklal itu sudah terpenuhi dari kapasitas listriknya, Mungkin kita akan offer, kita offer ke masjid-masjid yang lain. Tidak ada masjid, tidak hanya masjid, tapi juga mungkin membangun sumur-sumur yang kalau tidak ada aliran listrik di sana, kita akan bangun sumur dari panel surya ini. Karena misalnya di daerah NTT, di daerah-daerah yang apa namanya sangat terpencil, pasti membutuhkan. Artinya ini sudah menjadi komitmen keharusan kita. Dan juga menjadi komitmen pemerintah saat ini. Jadi energi terbarukan itu menjadi apa namanya prasyarat ya salah satunya untuk mengurangi karbon tadi. Nah, karena tadi sebenarnya dalam masjid bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga sebagai tempat pendidikan sosial hingga ekonomi. Nah, ini tadi ya soal cerita manfaat. Dan contoh energi tadi yang saya sebut adalah mulai dari sumurnya eh, Yahudi yang dibeli Utsman tadi itu sebagai sebagai contoh riil sebetulnya sudah ribuan tahun didesain dilakukan oleh sahabat sehingga akhirnya sekarang itu kita kita itu teringat kembali sumur tidak hanya sekedar untuk air minum tapi justru kita memanfaatkan alam itu nah ini tentu berkaitan dengan film Nalo juga Bagaimana kita harus menjaga dampak kerusakan yang ada di dunia ini karena semata-mata kerusakan itu hanya eh, kerusakan itu eh, memang sebagian besar karena manusia tidak bisa eh, mengolah alamnya dengan baik ya tentang isu lingkungan, tentang isu sampah, tentang isu air bersih, tentang isu energi. Nah, kalau kita bicara di masjid pasti akan berbicara banyak hal tentang penghematan air, tentang air bersih dan sebagainya. Itu yang menjadi spirit bagi kita semuanya sebetulnya. Nah, oleh karena itu, wakaf energi tidak hanya terbatas pada pemasangan PLTS, namun juga pada manfaat energi terbarukan yang dihasilkan ini. Eh, tentu dari sisi Istiqlal pasti hanya eh, mungkin hanya operasional ya seperti penerangan, pompa untuk air wudhu, dan lain sebagainya. Tapi nanti di sisi lain, di kebutuhan yang lain pasti masih banyak. Nah Kemudian eh, kita juga punya komitmen. Istiqlal menjadi ikon kebanggaan bangsa Indonesia. Telah selesai direnovasi ya tahun 2000 kemudian juga komitmen di dalam konsep smartnya, green Mosk-nya, dengan kampanye energi masyarakat dapat ikut berpartisipasi mengembangkan green moss tidak hanya di istiqlal tapi juga seluruh uh, wilayah Indonesia karena negara-negara lain sudah sudah lebih dulu sebetulnya di Maroko misalnya sudah lebih dulu masjid uh, dibangun dengan dengan apa namanya tenaga terbarukan kemudian kalau di Indonesia itu yang sudah pasang solar apa namanya panel surya ini misalnya di masjid Salman kalau tidak salah kemudian kalau secara skala kecil mungkin di daerah-daerah lain yang memang tidak ada aliran listrik intinya bahwa kita sesuai uh, dengan surat at-Taubat ayat 18 sungguhnya hanya yang ya, sungguhnya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir oleh karena itu wakaf energi itu menjadi salah satu bagian yang harus kita perjuangkan terutama ya generasi milenial ini karena di samping punya knowledge juga punya punya kesempatan punya kemampuan mungkin kalau orang-orang yang apa namanya orang lama ya akan kembali kepada tadi yang 3 m tadi itu Bahkan yang terbesar, misalnya orang wakaf itu, hanya sosial, daerah sosialnya yang lebih tinggi, tapi kemudian membangun. Membangun apa namanya, underlying yang lebih lebih bisa uh, diteruskan untuk dikembangkan, itu yang harus uh, dilakukan oleh generasi, -generasi milenial ini. Mungkin itu sebagai apa namanya, ya, sebagai sharing saja nanti tentu eh, yang lebih yang lebih eh, bisa memperkaya itu ya mungkin ya memang generasi milenial ini eh, bagaimana membangun membangun proyek-proyek eh, yang sifatnya ramah lingkungan proyek yang bermanfaat tentunya tidak hanya skala kecil tapi juga skala besar bahkan nanti kalau sudah semua sudah menggunakan energi terbarukan bisa diraih hasilnya begitu begitu kira-kira ya moderator dan teman-teman semuanya doktor nanti kita lukis saja ya kegiatan akhiri kita akhiri dengan baca alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak terbunuh, terbunuh, terbunuh, terbunuh, terbunuh. Ya. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik kerasnya atau via chat zoom langsung kepada beliau. Ini pakai sebelum yang lain. Mungkin ya. kami ingin bertanya dulu untuk pancingan, pakai biasanya sekarang Kalau boleh tahu, pakai selama penggunaan panel ini, uh, apa masih di sudah menghemat uh, sebesar berapa biaya? Uh, uh, sebesar uh, berapa Iya, ah, nah. ya. <tuh> uh, ini ada. Ada data-data yang diripot setiap uh, bulan oleh bidang manajemen building di Istiqlal itu misalnya laporan uh, Oktober 2022 bahwa penggunaan listrik PLN rata-rata uh, kalau kalau kita bayar itu 165 juta per bulan ya di Istiqlal. Kemudian produksi listrik di pembangkit PLTS-nya itu 25,9 juta 55 dengan 15,5 persen. Jadi memang baru 16 persen lah kira-kira gitu persen. Uh, jadi tentu nanti kalau sudah sudah ada apa namanya sudah maksimal minimal sampai sampai 40 persen ya mungkin uh, sudah bisa ini ya artinya uh, sudah stabil gitu ini masih banyak sekali apalagi nanti, apalagi tadi kalau kita pas full betul listikal itu sampai 5.000, Nah, ini ma masih banyak sekali kebutuhan-kebutuhan uh, pandal Surya tadi oleh karena itu wakaf energi ini memang ya uh, pasti sangat sangat penting bagi Stikel. ya begitu jadi masih kira-kira lima -kira itu pak mba ini oh masih 15 pakai ya yeah, yeah. berarti memang impact dari uh, impact dari PLTS ini terhadap sisi luar biasa uh, yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. oh, iya betul Iya, ya Oh ini pakai mungkin ada besok ada yang nanya ya mungkin ya yeah. dari Ahmad Bapak Ahmad Mahfuzi um, mohon ingin bertanya dalil dari pelaksanaan wakaf itu diambil dari air atau habis apa? Dan kalau seandainya jabar dan wakaf produksi diintegrasikan, apakah mungkin Pak Kyai? Ya, ini Mbak Martia suaranya terputus ya, tapi saya sih sedikit mendengar. Oke. <tuh> ya, secara garis besar tadi itu wakaf itu ya, memang. Dalilnya itu adalah dalil umum sekali. Misalnya di surat Al-Baqarah 261 misalnya. Al-Baqarah 261 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabili Allahi kamasali habbatin. Ambatat sab'an sana bila fi kulli sumbulatin miatu habbah. Wallahu yudahibu limayya sya' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan seputir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang ia kendaki dan Allah maha luas kabrinya lagi maha mengetahui. Kemudian juga surat Ali Imran ayat 92 lantana lul birra hatta tumfikum mimma wa matumfikum min syai'in fa innallaha bi alim bentar saya baterainya habis bentar baik oke okay. jangan Bapak Ibu yang ingin nanti raise hand atau channel uh, bertanya di setdown silakan ya wong ada langsung pakar dari Mas Yistika, beliau yang akan ditanyakan Bapak-Ibu oke, okay, selanjutin ya Ya, jadi eh, ayat inilah yang kemudian menjadi eh, dasar eh, memang ini sifat umum sekali bahwa kalau kita eh, lebih lanjut kalau kita Ingin mendalami ketika ayat-ayat itu yang lebih umum, justru itu justru dampak-dampak manfaatnya lebih besar. Itu biasanya memang bersifat umum. Kalau zakat, zakat itu kan sudah jelas di state, ya, bahwa zakat itu punya kewajiban bagi orang yang mempunyai batas minimal harta atau nisau. Itu sebagai kewajiban, kemudian juga ada infak, ada sedekah. Nah, ringkasnya memang, kalau infak itu sesuatu pemberian yang bisa digunakan, contoh kita memberikan bantuan apa pakaian, memberikan bantuan untuk membangun sarana, itu kan digunakan. Sedekah itu dimakan, dikonsumsi secara singkatnya, meskipun sedekah tidak hanya. Tidak hanya uh, makanan atau materi, tapi juga non-materi juga bisa disedekahkan. Nah, inf, uh, wakaf memang itu dikelola sifatnya. Jadi, uh, karena dikelola, maka tadi ayatnya adalah ketika kita mengelola, memberikan harta uh, dengan <tuh> dengan harta itu, kemudian dia akan tumbuh. Uh, beberapa Beberapa gambarnya adalah. Ketika menanam padi, dia akan tumbuh berbagai macam jenis, bahkan bisa banyak. Itu adalah memberikan sugesti kepada orang-orang yang ingin mengeluarkan hartanya. Itu sebetulnya ayat tadi itu menggambarkan produktivitas harta yang dikembangkan oleh seorang yang dinapkahkan kepada kebajikan. Itu sebetulnya di situ. Kemudian yang ayat yang kedua, alimran imran tadi itu, tidak ada kebahagiaan. Atau tidak ada, ke, tidak ada kebaikan kalau kamu belum menafkahkan hartanya. Artinya kebahagiaan tertinggi itu adalah kita bisa menggunakan, suku di harta itu digunakan kepada orang lain. Nah, artinya sifat giving ini yang menjadi menjadi proses pahala itu mengalir. Kalau kemudian di dalam hadis kan sangat terkenal ya, ketika anak adam itu meninggal, uh, akan terputus amalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian eh, anak yang soleh. Ini tiga struktur sosial dalam diri manusia. Satu tentang harta, yang kedua tentang eh, pendidikan orang, yang ketiga tentang orangnya sendiri, yaitu anak yang soleh. Saya kira itu menjadi, menjadi dasar bagi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik hanya karena mensyukuri nikmat Allah itu, kira-kira gitu ya. Eh, terima kasih, Pak. G. Apa ada tanggapan dari eh, penanya? Silakan, eh, Bapak, misalnya, belum ada yang jelas atau belum paham dari Pak, siapa apa nih? Assalamualaikum oh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Maaf off kamera. Ya silahkan uh, Pak Alhamdulillah ada alhamdulillah. Alhamdulillah Jawabannya Sangat oke ya? Memberikan informasi pengetahuan Ke saya pribadi Cuma gini Pak Kiai ya. uh, Sekarang untuk masalah produktivitas Itu sekarang Lagi gandrung bukan hanya di wakaf Tapi di zakat Oke okay. Ya, ya. Saya dengar itu basnas pusat atau mungkin bahasnya setiap provinsi itu memberikan atau membuat program zakat produktif. Salah satunya mungkin kalau di daerah saya itu ada eh, zakat mart, pokok Di sini ada zakat chicken, gitu. Jadi pemberdayaan masyarakat itu dari zakat, gitu. Jadi Pertanyaan saya itu tadi itu, kalau seandainya antara wakaf produktif yang tadi Pak Kiai sudah jelaskan, diintegrasikan dengan zakat gitu gimana Pak Kiai? Jadi mungkin ada kolaborasi antara BWI sama Basnas gitu Pak Kiai. Syukuran Pak Kiai. Assalamualaikum. Ini langsung atau gimana Mbak Siti, Mbak Sri? Langsung Pak Kiai. Ah, langsung ya, oke terima kasih. Ya, jadi memang inti dari dari apa namanya bentuk pengeluaran harta dari orang kepada orang yang butuhkan itu sebetulnya kan agar dia bermanfaat. Nah memang karakternya itu berbeda-beda. Kalau zakat jelas dia sosialnya itu sudah sudah spesifikasi 8 asnaf itu clear. Itu memang satu bentuk yang memang dibutuhkan diberikan kepada delapan golongan itu dengan karakter dan sifatnya masing-masing. Nah, soal bagaimana kemudian lembaga amil zakat membuat membuat kreativitas di dalam memenuhi kebutuhan si delapan asnaf ini itulah yang menjadi uh, dinamika dan terus uh, menjadi inovasi yang baik. Wakaf produktif itu itu kan soal strategi. Jadi Uh, Objek delapan golongan ini itu ada dua, satu, sifatnya konsumtif, yang satu sifatnya produktif. Kalau orang tidak punya pekerjaan, dia uh, makan saja tidak bisa, dia kemudian memang secara secara struktural dia sudah miskin. Miskin itu bisa karena tidak punya kerjaan, kemudian yang kedua tidak punya skill. Yang ketika bisa, bisa karena kemudian dia sudah lansia, itu menjadi miskin struktural. Nah, oleh karena dia hanya bisa diberikan konsumtif. Ya, enggak mungkin dia ada orang tuna, ada orang tua. dia udah tua, tidak punya pekerjaan, dia udah lemah. Tidak mungkin dia untuk produktif. Dia hanya diberikan konsumtif. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini ya, dia diberikan zakat secara konsumtif. Tapi kalau ada orang yang punya tenaga, punya skill, kemudian hanya karena tidak punya akses pekerjaan, kemudian artinya tidak punya kecukupan dalam kebutuhan keluarga, tapi dia mampu, maka dia boleh dibina, boleh didik di, di, Kemudian dia diberikan dana zakat secara produktif. Misalnya diberikan modal usaha, diberikan pelatihan, diberikan... Uh, Ambilan. Itulah kemudian zakat itu diberikan secara produktif. Kemudian semuanya zakat diberikan konsumtif, ia tidak akan bisa merubah. Karena justru tujuan satu adalah bagaimana seorang yang tadinya uh, mustahik menjadi muzaki. Tentu dengan cara-cara tadi. Artinya produktif itu tergantung bagaimana segmennya. Nah, Mudah-mudahan dengan zakat dipahami sebagai bisa mengontas kemiskinan, itu adalah produktif yang tadinya tidak punya skill menjadi bisa, yang tadinya tidak punya apa namanya pekerjaan menjadi bisa karena kemudian dibantu oleh dana zakat secara produktif. Pertama. Yang kedua soal kolaborasi ya saya kira ya sangat bisa saja. Yang penting kan dilihat dari sumbernya tadi. Kalau sumbernya zakat jelas seperti itu. Zakat memang diberikan langsung kepada delapan golongan tadi. Kemudian wakaf ya sumbernya berbeda. Kemudian juga pertanggungjawabannya juga berbeda. Soal nanti ujungnya di objeknya ada, ada kesamaan, yaitu tidak ada masalah. Misalnya membangun rumah sakit misalnya, fisiknya dibangun oleh dana wakaf, karena dia sifatnya kan wakaf. Wakaf itu pasti ada objek yang harus atau aset yang harus dilestarikan. Berarti ada, ada fisiknya harus dijaga. Fisiknya rumah sakit misalnya. Itu dari dana wakaf. Kalau kemudian dari sisi operasionalnya, untuk membayar pasiennya, membayar gajinya, kemudian mengobati orang-orang yang tidak punya biaya, itu bisa dari zakat. Nah, zakat itu kemudian diperuntukkan orang-orang miskin yang memang mustahik, kemudian dia berobat serat gratis di rumah sakit ini, yang tadi kolaborasi antara wakaf supaya membangun strukturnya kemudian diambil diri untuk membiayai orang-orang fakir miskin tadi itu sangat terbuka sekali saya kira itu terima kasih baik pada bagaimana jawabannya uh, kepada Bapak Ahmad Mahfuzi apakah ada yang ditanyakan lagi alhamdulillah hati um, nurhan pakai Ya, yeah, sama-sama uh, baik, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, Mbak Iga. Okay. Terima kasih, Mbak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, sebelumnya Bapak Ibu saya uh, off camera oh, yeah. uh, Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ega Saya dari lembaga wakaf milenial Dan juga saya salah satu mahasiswi Pak Kiai Dan juga uh, Bapak Lukman Di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Atau UNUSIA Izin bertanya Pak Kiai Tadi uh, untuk materi yang sudah dijelaskan uh, cukup menarik. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana atau uh, apa saja problematika yang dihadapi ketika uh, Masjid Istiqlal ini mengadakan sebuah uh, wakaf panel surya. gitu. Dan apa saja dampak wakaf dari uh, pengadaan uh, wakaf panel surya ini bagi Masjid Istiqlal dan juga masyarakat sekitarnya itu saja Pak Kiai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya terima kasih Mbak Ega ya, tentu kalau, kalau bicara problem ya banyak ya karena tadi problem terbesar dari Gerakan wakaf di Indonesia itu kan karena kurangnya literasi, kurangnya pemahaman, dan kurangnya uh, saling memahami. <tuh> uh, ini memang berdampak. ya, Tidak hanya soal istiqlal, tapi soal perwakafan di Indonesia. Kalau saya tadi cerita di negara-negara Timur Tengah yang uh, uh, berhasil membuat proyek wakaf, dan tidak hanya Timur Tengah, bahkan negara Singapura saja sudah baik ya wakaf Malaysia sudah baik, bahkan Thailand negeri non-muslim sudah punya proyek wakaf yang sangat luar biasa membangun mall itu pasti puluhan juta, ya. artinya dari sisi, sisi, sisi itu kemudian ya kira-kira apa yang membedakan antara kita dengan Thailand dengan Singapura sana lebih kecil muslimnya kita lebih banyak pasti pasti problemnya adalah soal orientasi kalau memahami wakaf saja masih ada kendala kemudian soal orientasi ya tadi kita akan memberi kepada tiga m tadi itu hanya makam masjid dan e, madrasah nah karena kemudian literasi ya tentu yang menjadi hambatan terbesar adalah itu yang kedua tadi kalau literasi sudah ada hambatan pasti soal sikap kedermawanan seseorang sifat givingnya orang ini rendah memang orang Indonesia itu apa ya dari sisi dari konon ya konon ada penelitian dari sisi kedermawanan sisi empati besar tapi kenapa kemudian tidak membentuk nah ini pasti ada ada pengelolaan yang tidak baik dari sisi itu. Ya mungkin dari sisi secara VK mungkin ya masih banyak banyak orang empati tapi dia ingin simpati. Nah ini, ini juga problem ini ya, problem VK dan problem teologi ini. Orang ingin empati tapi kemudian masih punya simpati. Artinya ada ada riaknya di situ. Sehingga kemudian dana yang mestinya bisa dikumpulkan dalam satu lembaga, dia tidak ada bentuknya sama sekali. Ini sangat problem bagi kita itu. 200 juta warga Indonesia, tapi kalau kemudian dia sendiri-sendiri, ya tidak ada suatu yang bisa dihasilkan. Memang wakaf Indonesia itu memang terbanyak kalau kemudian kita bicara dari sisi pendidikan, kan pasti ada pesantren, ada sekolah-sekolah. Itu oke okay lah, tidak ada masalah. Tapi yang sifatnya produktif Indonesia itu belum banyak. Nah itu itu satu problemnya di situ. Yang kedua eh, tadi kalau soal apa ya dampak positif tadi sudah saya sampaikan ya bahwa dampak positif ketika ada panel surya pasti sangat membantu sekali ya. Tidak hanya soal penurunan eh, apa namanya listrik tapi juga meredam iklim juga tadi itu sumbangsih bagaimana kita membangun green building tadi itu dan itu kalau kemudian dilakukan di semua daerah ya saya kira itu Indonesia bisa bisa keluar dari krisis global tentang perubahan iklim tadi itu seperti negara-negara yang sudah melakukan itu seperti Maroko kemudian juga di negara lain juga sudah membangun pasar green, kemudian sekolah green, pesantren eko-pesantren, eko-masjid itu sudah harus dilakukan secara masif saya kira, itu, saya kira. Uh, baik, Pak okay, Kiai, terima kasih untuk uh, tadi uh, jadi ada beberapa problematika yang dihadapi sampai uh, sudah terjadi pengadaan panel surya ini lalu uh, bagaimana kita sebagai pengurus hmm. e, masjid istiqlal atau yang memang berperan dalam wakaf panel surya ini e, memberitahukan atau e, menyikapi peran apa sih dari wakaf panel surya ini untuk pengadaannya gitu kepada masyarakat yang memang e, notabene itu belum tahu gitu kalau ada kalau wakaf itu bu, ternyata bukan hanya wakaf produktif yang sudah Perjalanan saja gitu. Ternyata ada juga loh pengadaan wakaf yang berbentuk listrik gitu, Pak. Iya. Eh, jadi kita eh, beberapa tahun lalu kita memeluncingin, meluncing ya. wakaf energi kerjasama dengan eh, platform digital kita bisa. Kemudian juga ada orchestrino dan juga ada, eh, penyedia penyedia atau perusahaan uh, panel energi tadi uh, seperti perusahaan Wika. Jadi kita sudah mengkolaborasi memang. Jadi sudah launching, sudah kita publish, kemudian memang mendukung ya hasil inovasi yang memang sudah didesain. Jadi desain uh, tempat-tempatnya pun sudah didesain memang untuk tempat membangun grid-grid uh, dari model-model uh, panel surya tadi itu nah kemudian kita memang ada website ya di Bw ICF kita juga mempublish di sana kepada masyarakat yang ingin berwakaf melalui platform website tadi itu jadi itu sudah kita lakukan ya jauh-jauh hari sejak renovasi itu selesai kemudian kita sudah launching juga memang eh, tadi memang belum masif ya eh, Masyarakat berwakaf e, memang. Nah, itu soal mungkin tidak hanya soal wakaf e, waka apa namanya, wakaf PLTS, tapi juga wakaf secara umum. Juga masih ada kendala. Tapi insya Allah, ya mudah-mudahan dengan kita memahami betul bahwa kalau kita di masjid itu harus hemat energi, kita harus menghemat air, menjaga kebersihan, itu lama-lama kemudian. Insyaallah masyarakat akan memahami bahwa itu penting sekali kita berwakaf untuk kebaikan kita bersama, gitu. Baik, uh, terima kasih Pak Kyai atas jawabannya. sama-sama. Ya, Pak -sama. terima kasih banyak. Uh, terima kasih juga Mbak Sri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu apakah masih ada yang ingin bertanya oh ini bu yuka atau pak yuka silakan basri itu silakan Pay bu yuka yeah, uh... oh mohon maaf pak yuka ayo silakan uh... Jadi perkenalkan Bapak, uh, Pak Bapak, Bapak, Bapak Hayin, uh, saya uh, Yuka dari mahasiswa ini Pak uh, Universitas Pajajaran. Yeah. Uh, saya punya pertanyaan terkait ke ini Pak ke marketingnya. Jadi uh, bagaimana sih supaya uh, kegiatan wakaf energi untuk Masjid Istiqlal ini bisa dikenali oleh lebih banyak masyarakat gitu. Uh, apalagi apalagi wakaf ini wakaf energi. Momentumnya pas gitu, dengan sekarang yang kondisinya lagi krisis energi, kemudian energi juga jadi concern di banyak uh, lembaga ilmu pengetahuan. Gitu, di mana ini bisa jadi manfaat, bisa jadi momentum juga bagi wakaf, tuh untuk uh, memperkenalkan eksistensinya begitu, Pak. gitu Dan dengan eksistensi wakaf yang makin terkenal ini, mungkin juga nanti bakal lebih banyak. Ini yang terinspirasi untuk mengadakan wakaf-wakaf energi selanjutnya yang lebih produktif. Jadi uh, ya saya ingin mengetahui bagaimana pendapat bapak gitu untuk segi marketingnya supaya memenuhi tujuan tadi, uh, begitu pak? Ya, terima memang... kasih, Ya, jadi memang kita ada yang ada. Ada fun direct ya, ini kalau kita di masjid kalau ada tamu-tamu kita kan sering dikunjungi oleh tamu-tamu asing ya baik itu duta besar maupun tamu-tamu yang lain kita memang di situ kita kemudian mempromot ya bahwa kita masjidnya itu masjid yang sudah menggunakan energi terbarukan kemudian juga kita mempromosikan bahwa itu juga di samping di samping programnya pemerintah, juga kita harus punya gerakan wakaf energi. itu sudah kita lakukan secara langsung. kemudian kepada masyarakat, ya tentu kita mempromosikan dengan melalui media sosial. kemudian tentu kegiatan seperti ini, saya kira menjadi sarana ya untuk mengedukasi masyarakat akan manfaat sebuah wakaf yang bentuknya energi terbarukan. Ini memang kita ya tentu kita terima kasih kepada Pak CEO ya Wakaf Milenial yang memang menginisiasi tentang upaya membangun literasi tentang uh, pentingnya sebuah Wakaf ya tidak hanya soal Wakaf Kristikal tapi juga Wakaf secara keseluruhan. Saya memang tidak uh, fokus di Wakaf Kristikal itu hanya sebagian kecil sebetulnya uh, tujuan kita tentang Wakaf Energi nanti kalau sudah wakaf energi dipahami oleh banyak mas, banyak orang, kita akan e, ke seluruh Indonesia, terutama tempat-tempat yang e, terpencil kemudian tidak teraliri dengan listrik apalagi kemudian yang daerahnya tidak ada air atau air seperti gunung gitu segala macam. Itu membangun wakaf energi berbasis panel surya yang untuk sumur, untuk masjid, untuk rumah. Itu juga sangat luar biasa. Artinya intinya memang kita semua sudah kita lakukan hanya saja memang kemudian mungkin ya kalau ada masyarakat yang belum tersentuh masyarakat yang belum tahu itu mungkin ya kami tentu akan melakukan lebih baik lagi begitu. Masih juga terima kasih. Ya baik pak terima kasih banyak jawabannya. Ya mungkin saya juga bakal mampir ke ini ke akun sosial medianya ya, untuk melihat-lihat. Siap siap. Ya. ya, ya. ya ya sekali lagi terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Di chat Zoom Tasri. itu ya. Siapa dari Pak Dari Bapak Jaka Darmawan. Oh, untuk saran, demi percepatan materi kita hari ini mungkin pihak terkait langsung bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian ESDM. Dari Pak Jaka, dosen ekonomi kampus Dharma Jaya Bandar Lampung. Terima kasih Pak atas sarannya. Ya, terima kasih Pak Jaka Darmawan ya. Uh, ya, sangat Luar biasa, ini masukannya. Ya, betul. Jadi, memang uh, kerjasama dengan berbagai pihak, kita terus lakukan. Ya, terutama juga yang paling dekat itu kan uh, Menteri PUPR, karena memang yang selama ini menghasilkan seminggu itu dengan kementerian-kementerian yang lain. Ini memang tidak hanya soal uh, di kementerian ini memang sudah menjadi apa ya uh, kesepakatan bersama bahwa tentunya pemerintah ya punya kewajiban untuk uh, bagaimana mengurangi ya. wakaf energi itu bagian kecil tapi problem perubahan iklim yang harus diselesaikan oleh pemerintah itu menjadi menjadi kunci utama kemudian nanti pasti Istiqlal uh, uh, salah satunya adalah uh, kerjasama dengan menteri-menteri terkait. Karena tidak hanya menteri-menteri uh, yang memang punya bidang di dalam uh, mengatasi perubahan iklim, tapi juga menteri menteri yang memang punya support terhadap uh, bagaimana cara pemerintah mengetaskan problem iklim tadi itu. Terima kasih. Saya kira memang kita harus dengan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak-pihak lain Begi swasta, mitra maupun orang-orang yang punya concern terhadap hal ini. Terima kasih Pak Caga. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Uh, ini Mbak Sri. Uh, Pakai kami ingin bertanya ya. dulu uh, terkait pengadaan wakapan yang Suryadi Masistono ini. Kira-kira ketika kira -kira awal, awal membutuhkan berapa biaya Pakai? Itu pertama. Kedua untuk wakaf panasir ini untuk jangka waktunya berapa Pak? Kayai? apakah 20 tahun 30 tahun 100 tahun atau tidak ya, mohon jawabannya pakai. Pak okay, terima kasih pak. Oke terima kasih pak dokter. Uh, jadi ya sekarang yang memang sudah terpasang itu memang uh, dari uh, renovasi masjid istiqlal oleh PO, menteri popr. Ya, itu yang sudah terpengaruh dari uh, Kementerian BRIN sekarang itu. Sekarang BRIN, ya, dulu BPPT. Jadi memang sudah di selasa, di istilah itu ada namanya Selasar Tengah. Atasnya itu sudah terpasang oleh uh, Menteri PUPR pada saat renovasi. Kemudian di luar, di area perpakiran itu dipasang modul solar itu, panel surya itu oleh Kementerian BRIN. Kemudian... Uh, Dulu BPT ya, kemudian yang sedang kita rencanakan, tambahan itu yang yang wakaf ini, yang sedang sedang diproses ini oleh, oleh PT Wika yang memang punya apa namanya, punya pabrikan itu. Kemudian bersama dengan Nuwo, dan juga kita bisa sebagai platform digital. Jadi, eh, kalau berbicara sampai kapan proyeknya itu, ya saya kira tadi sampai kemudian memenuhi kebutuhan standar listrik kita. Kalau kemudian sudah seimbang atau minimal sudah batas kita bisa menghemat, tentu ya sampai di situ. Tapi kalau dari sisi programnya, kita akan terus. Karena kalau istri sudah terpenuhi, kita akan over ke tempat-tempat yang lain. Sehingga program wakaf energi itu memang tidak hanya Istiqal, tapi juga seluruh Indonesia. Oke, <tema> baik. Bapak, Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanya? silakan bapak ibu yang ingin bertanya dia resen atau via zoom, tidak usah takut malu langsung pada pak kiai silakan mumpung ada beliau ini beliau waktunya kadang sibuk sekali dan juga memang kami mencari-cari sela-sela waktu beliau gitu jadi mumpung ada beliau bapak ibu silakan pergunakan untuk bertanya silakan bapak ibu Oke, ini mungkin terakhir kira-kira untuk masjid-masjid di daerah di kampung ini bisa menerapkan panel surya ini nggak pakai? Dan kira-kira modal berapa yang harus disiapkan pakai masjid kampung masjid kecamatan masjid kota kabupaten pakai? Ya, mohon penjelasan pakai? Iya terima kasih ini terakhir ya saya kira di grup ini ada beberapa dosen juga ya dari dari kampus-kampus ya kemudian tentu eh, diselain juga untuk merhati dan juga pejuang wakaf ya bahasanya eh, saya untuk mengajak semua semua pihak ya kita memang harus berjihad untuk pertamaus sendiri. itu karena kalau kita tidak berbangun literas kita punya hasil ya itu kemudian makanya di dalam gerakan literasi wakaf ini harus secara masif ya di kampus kampus di masjid di, di wakaf itu secara utuh soal pahala soal, soal sedekah itu mungkin tidak akan nyampe sebagai program yang yang lebih maju lagi. Oleh karena itu, mahmifiki wakaf itu harus tadi, harus produktif, harus berkembang, harus punya manfaat yang lebih luas, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan wakaf energi terbarukan ini harus digalakan ke semua sebagai program nasional. Kita misalnya harus punya gerakan misalnya membangun pelatihan-pelatihan di lembaga-lembaga. Kalau kita di masjid, mungkin di masjid kita harus diberikan pemahaman. Penghematan energi, membangun energi terbarukan itu harus dikampanyekan di masjid, di pesantren, di kampus-kampus, di warga, rumah-rumah warga. Sehingga akan menjadi gerakan nasional tentang penghematan energi tadi itu nah itu yang kemudian terus kita lakukan kalau kemudian kita sudah selesai di daerahnya masing-masing tentu akan kita oper ke daerah lain bahkan sekarang itu itu rumah-rumah biasa pun sudah banyak menggunakan panel surya ya kalau untuk tadi kalau untuk ukuran rumah saya sih dalam hal ini mungkin tidak tahu persis karena itu ranahnya orang yang ahli teknisi LTS ya, tapi kira-kira kalau kalau kita punya rumah eh, pernah listriknya sebut 300 itu rata-rata sudah kalau ada, ada tambahan eh, panel surianya itu bisa bisa mengurangi biaya itu, itu sudah hampir dipasang di rumah-rumah pribadi ya, karena untuk tadi pertama menghemat listrik yang kemudian untuk ya kalau kemudian listriknya mati, kemudian tadi yang paling penting adalah mengurangi dampak perubahan iklim tadi itu, saya kira. Nanti kita perlu punya sesi yang betul-betul di bidang PLTS-nya. ya Seperti apa nanti dilakukan, di mana saja, bagaimana, berapa arganya. Itu mungkin kita selanjutnya. Tapi dari sisi ini kita memang secara gambar umum saja. Gitu Pak Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Kyai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar hari ini bahwa wakaf adalah merupakan struktur sosial yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai implementasi dari sebuah hadis tadi barang siapa yang meninggal akan terputus amalnya kecuali tadi Soda Sodakonjaria kemudian ilmu yang bermanfaat kemudian oleh tiga struktur sosial ini harus dilakukan oleh seorang ketika kita ingin mengharapkan menjadi orang yang mukmin yang baik orang muslim yang baik sehingga tiga ini harus menjadi menjadi diri kita sendiri agar kita menjadi orang yang baik pada saat kita menghadap Tuhan harta ilmu pengetahuan dan anak atau orang yang baik itu menjadi komponen yang tak terpisahkan oleh karena itu pada sahabat Nabi ketika dia punya waktu punya harta dia pasti berwakaf pasti mengeluarkan harta yang terbaiknya demi untuk meraih ridho Tuhannya. Oleh karena itu, sebagai habit kita, sebagai milenial, tentu harus punya habit yang baik. Mengeluarkan harta, kita harus dimulai dari sekarang. Kita berimpati, tapi jangan kemudian kita mencari simpati. Itu yang terakhir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir nah, acara. Terima kasih banyak kepada narasumber yang telah memberitakan ceritanya serta para sesudah kepada Bapak ibu yang telah menghadiri acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari uh, kita tutup acara pada hari ini dengan membaca terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Uh, saya selaku pembawa acara uh, pamit, pamit undur diri, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Kiai. sama-sama Pak apa? Masa apa? Masa apa? terima kasih Pak apa? Masa apa? Masa apa? Masa apa? Masa Ya Masa apa? Masa Terima kasih